Kakak-kakak, kaya kaya orang bulu, kakak-kakak, kaya kaya orang bulu, kakak-kakak, kaya kaya bulu, kakak-kakak, kaya kaya orang bulu, kakak-kakak, nang panggonan yang sepi jangan diono wong, soalnya hubungannya dengan gaib handiri kohadir ilaih maraman al-amlaku sama apa molekat pitu, molekat yang ditugas nonjok ke bumi molekat pitu, njilma metu'i langsung koyo-koyo, wong jubahan jubahan, toko matuk ada apa, ada apa sambain manggil saya apa ada kebutuhannya silakan cerita Waktu lan maring no, waktu lan maringi semua malaku sabaah, maringi hu ingman, al ada ing janji ala kodo i agro di atasin tekanie, tekanie bero-bero kebutuhan man butuh opo sampai datangkan saya, uh butuh dana untuk bangun masjid saya, Nih kaya apa? Kape, kini buktain kok bangun masjid pondok saripes ganti duit, ngerasa nanti duit tahun 90an saya kiriman pakai, mbak rancang masjid sing serba songo songo song, dana nega ono, pak jubliangan jeru pada mengarpeku persifin jubliangan nguruk. Iso, tapi niat engson ditukas, no kon masjid cicing suksum lain songo, tapi pemancarin dunyo, pemancarin wali songo, tengah-tengah masih ke ono- ono pun geri, nih no, kamar kip, wes, pertama kali ngeduk pundas, nih saya ukrip, nih no. konsen mm. rokonjin, nih, ya. tahun takon, nih, yo ngeduk, ngepo cah, ngeoi, ngeduk, ngaruh ngaruh, Amburlo, dadaan Moro-Moro Ono, uang terkaya tinggal dunia ngipi Pondok Sunan Kalijogo. Kau bantu Masjid Pondok Sunan saya langsung mari ya apa artinya, Pengurus Pondok gak ngerti duit itu kontin, ngerasa, no, pengurus susah kita loh. Kau ya ono tak hitung limang tahun nih, bantu kene untuk tuku keramik, bantu kene untuk mbahri kulipian baper belas hari gak tau tahu. Mulai kening rancang bodo tahun 85 sampai hampir tahun 2000 durung tahu pengurus pondok bantu aku, saya kaya mbok kan duit, bantu, mbok on the duit, mbok on the duit, mbok bayari kadang keramik mbok on keramik si ton kak duit, mbok on the duit, ini on the duit, mbok on the duit, mbok on the duit, mbok gede the jaman kari di Bonnongregot ya, men yang no. hmm. ada gusdialaik lo, ngaji biar anakku ini malam jumlah ayo ngaji malam jumlahnya gak kamu, ini bagaimana ibu jahat wes sayo, macet warbongkar, wes wong deso kua, ayo, siapa? Si, gak setuju kabue, apa sih apa sih gak setuju kabue termasuk guru-guru ibti dakiyah ya, ya. bila ini pak yanto ya gak setuju babar belah ditulis ke Gurusan abang ya, gurusan abang, gubot digedih, mau dibawa kemana saya ini, gua? Gua mulai temu guru-guru tidak ya, bongkar apa ya, sekolahnya tak ke, bongkar sekolahnya, sok langsung menerancang aku, kok nungguan perempuan beli, no. guru-guru tidak ya, sekolahnya tak bongkar, nonton karyawan, peduk, kuburan pitung, pulau teluk, kuburan di kedua. Bareng mari masjid kana gak kamut lah kok rono. Upamane ka ana macit lor nek ajis yo ana endi? Macit kitul. Macit tenan jero jebulangan kana lagi yang temu Lah ngono mane bingung. ya wis gak kamut pacit telor iku. Ono ta gak kamut, gak gimana masjid wis tingkat loro iki. Gitu. Tele endi? Tele iki kira-kira wis tahun ngarepe. Ya. Bingung ngene, aneh gak kamut. Madrasahnya gak kamut, adu sikap kamut, api ditolak gak mungkin Jah. Pondok ditolak, terus terakhir jari, terus gak ditolak tukang di bayar pondok Yomboy, mari kita ngadak menjaga nombokan ini iki, iki tadungan ini, wis di dani ya Ayo, ojo ngani lalih, soponi wong, sing lelah Tapi turut emang Gelem mo copet iki tengah wengi peng sewu puluh, lah mulai kata nampang berkorup. Butuh hobi nyelakung, copet. Butuh duit, tak kawat no. Iko no mana wengi lan iko cah kebanggaan dilarang lah. Wong puji negoro cah sakno cah. Nandur gapa sampai elek, gabah didol lah oleh duit 16 juta duit disimpan duitku kamu mungkin pak niki onoan udah udah duitku palsu kape di aku naku pak yai palsu kape dan duit mainan itu persis me ono tulisane uang mainan pak pada kok podo ojo le negoro gay uang mainan sih podo persis tak delok duit e katane umpet atau saya podo persis me ono tulisane uang mainan duit e satu api duit api cuma duit asli soalnya kaya orang yang ketipu gak ngerti dengan uang mainan sopapa nulis ada uang mainan nih itu ada bu buhajinan gak mau gitu untuk menipu polisi sama cek, nanti ada kata nyetak uang mainan cek cek nih itu penipuan 16 juta ya terus nilai papa Bapak Gopulawis anggap hilang mau ini gak bisa sama semungkar suar gue yang tawar duit sama nilang ngotong pak ya iyo sehingga aku tinggal duit satu sewa lumayan, jadi semen luruh sampai ngomong lak dungan om jenuh guru caw kok yo, ini yun sehingga gak mau buah caranya kayak apa, kok iso duit palsu, seratus persen palsu duit mainan kebe eh, sigi diteni ini buta apa-apa tangi tengah wengi ini mau coba peng sewu rong puluh, satu permohonan Nih gitu, idah koma nadi kani ngatek man pishartim kelaman syaratih, syarate syarate, syarate al-amlak mah. Wa-wa utai syartim ke layak di pain to cukur, so pemman wa layak curah no celacut, so pemman wa ya di palan ala ada isolamat yang ngateng lakon sholat sholat fi aukot yang dalam waktu risolamat. Wa yata dan gunak noman alamuk tato yadil mengatasi tuntutane biar berhukum-hukum asyariah kang sosara mulai katik gelom rewangi sampean nik saman gunak no kangku kaabian dungo kaabian bangun pondoe madrasah langgari, sing cocok karuh hukum syariat weh ditani kabin bisunis sama jati kiai nik buta opo opo tangi tengah wengi praktek no iki pagi pagilak